Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 138 ilmu pengetahuan alam dan sosial atau biasa kita singkat dengan IPAS kelas 4 baik sebelum kita bahas soal-soal tersebut jangan lupa like video ini kemudian subscribe channel ini kemudian yang terakhir nyalakan tanda loncengnya Terima kasih bagi kamu yang sudah menyukai serta mensubscribe serta nyalakan tanda loncengnya. <tuh> Baik, di sini ada tiga soal yang perlu kita jawab adik-adik tentang pertanyaan esensial di halaman 138 ini. Baik kita jawab pertanyaan soal yang pertama adalah, apa saja kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Jawabannya, kita dari bawah. Kemudian, pertanyaan kedua: bagaimana pengaruh geografis daerah tempat tinggalku terhadap kekayaan alamnya? Yang ketiga, bagaimana cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalku? Mari kita jawab dari yang pertama dulu: jawaban daerahku ada di pesisir pantai yang kaya akan keindahan alamnya. Yang kedua, di pesisir pantai banyak menghasilkan jenis ikan, rumput laut, mutiara, udang, cumi lobster, dan lain-lain. <tuh> untuk jawaban soal nomor tiga, cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam adalah dengan mengambil, menggunakan, dan mengolah secukupnya, tidak mengeksploitasi, dan tidak boros menggunakannya. Sekian.